Ya, saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah rasul yang sukses. Membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah. Dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya tidak ditungguhi beliau tetap iman.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 Koti soleh wa aso musa. sementara mukjizat quran disaksikan dengan mata hati dan setiap orang punya mata hati sesuatu yang dilihat dengan mata kepala setelah para saksi ini meninggal maka setelahnya mencari-cari bisa percaya bisa enggak tapi mujizat yang disaksikan mata hati siapapun percaya dan sampai ilayah umil kiamat dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran yaitu harus punya kesimpulan. Falam mata lahu alamu ala kulli Sebagian ayat ala kulli Itu kenapa mujizat Qur'an Anda? Itu yang gampang-gampang ya melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak, misalnya kayak batu rehan itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asam sual bihus dan bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisap. Ja ala awal wa alamu adata wal sehingga ketika ternyata betul samsiah bisa dihitung menjadi tahun samsiah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah Saidina Umar agak tersinggung Sebetulnya yang namanya Fisab itu sudah ada hubungannya Dengan Masihiyah dan Hijriyah itu nggak ada Semua berdasar matahari Atau apa Rembulan lah, Sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional Disebut apa Masihiyah Makanya Saidina Umar marah Terus bilang ya sudah kalau gitu komariah bikin apa Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiah sama Komaria. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah apa Samsiah sama apa Hijriyah, Sebetulnya yang yang asli ya Samsiah Komaria, Tapi nggak apa-apalah. Dunia itu masih ada ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum. Pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti mbak rekan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. <laughs> Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak ter gak terbunuh. Maka ditambahi apa Sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu, kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sewan usul. Buat ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. <laughs> <laughs> <laughs> Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi, <laughs> akhirnya dibikin apa? Sibah, ya? Di kalender kudus kenapa? ya Ditambah Sibah. Ya gak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar, gitu. jadi masih, masih benar. Nah, kalau usulan saya terlalu ekstrim, masih, kasih apa? ya karena memang begitu kan kita berkeyakinan Nabi Isa itu enggak terbunuh. Wama kotaluhu, wama solabuhu, walakin Jadi ini saya teruskan. Ini paling masih serapat jam ini. Kalau kelamaan sampai antolim itu gak gugah lama-lama. Saat <tuk> tadi sudah bilang sama panitia <tuk yang belah>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 Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Masyur Imam Malik tersinggung terus kata Bang, "Al-ilmu yu'ta layakdi. Ilmu itu disuani bukan soan. Akhirnya Harun ar minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, "Al-ilmu yu'ta layakdi. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah saya di sini. Wong <laughs> um, makam buyut saya itu ya Berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Sodiq gitu itu, di kan ada makamnya Mbak Soleh, mbak Maksum itu Mbak, -Mbak saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu, masnya lama itu ya, ya mungkin setahun. <tuh> karena saya memang mulai kecil di Sarang sampai sekarang sama ngajar di Sarang. Eh, tapi dulu cukup ya karena saya kesini sudah hafal Qur'an jadi hanya setor setiap hari satu juz, satu juz jadi cepat lah saya tidak punya masalah ingatan alhamdulillah jadi cepat cepat hafal saya terangkan lagi ya ini penting ya masalah mukjizatnya Quran selama ini orang tuh mau bilang toh mukjizatnya Quran itu dahsyat-dahsyat tapi enggak bisa menerangkan itu masalah makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya itu tadi tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu toh tujuannya mu'jizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman lalu Rasulullah SAW beliau sudah intakola ila rafiqil a'la tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang tidak ditunggui beliau tetap iman ila ya, yaumil kiamah itu yang maksud fa'ar juhoan aku na aksaruhum tabian yaumal Mujizat saya cukup Quran kata Nabi dan dengan mu'jizat itu orang akan iman ila yaumil Caranya seperti ini, karena tadi sedah dasatnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ekor ngakui kudrohnya allah, wah, langguno kok ngenteni tongkat sakti lahopo cukup deloknya, mu, paham git? Ya? Jelas ya, alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah. Benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi, Quran itu bisa merunut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 Rojulan fihi syuraka mutasyaqisuna wa salamal lirojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah lillah karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu paham kalau Tuhan banyak perintahnya banyak kita repot maka Allah bikin satu masalah yaitu rojulan fihi syuraka mutasyaqisuna wa salamal dirajul satu lelaki satu bos satu print nah, kayak apa mudahnya Allah Kemudian mereka tetap memenuhankan lata hubal dan uzak, karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh tuh sederhana sekali. Wa doro bawah masalar rojule ini akaduma abekam layak utiru Allah sayi wahwa kalon Allah maulah ainama yuwa cihu layakti bikhair hal yastawi huwa layak murubil atri kata kata kata Rasulullah. Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami Muhammad Hubal ya Tuhan kami Uzza ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya sama mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata kata Rasulullah begini. Kamu mau enggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu. Kamu mau enggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu wah gak doyan mat, gak pembantu yang pembantu saja kamu gak mau yang gitu kok malah punya bos begitu orang yang tuli, yang bisu, yang kopok jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. paham ya? arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picak mau Wong jadi pembantu saja enggak sah kok mau jadi apa Tuhan atau jadi majikan jadi Allah bikin contoh gampang sekali wadar vawah masalah rojulaini ahaduma abegam layak terdiru ala seint enggak bisa apa saja wawakallun amala maulah anaknya ngrepoti tok enamayi wajihulayati bihul